Allah Apa kabar adik-adik? Semoga tetap sehat, ceria, dan semangat belajar Dan jangan lupa selalu bersyukur dan bersabar Kali ini kita akan belajar mengenai momentum dan impuls Momentum impuls ini masih berkaitan dengan materi sebelumnya yaitu gerak dan gaya Untuk lebih jelasnya mari kita pelajari bersama-sama Tujuan pembelajaran Setelah pembelajaran diharapkan kalian dapat menerapkan konsep momentum, impuls, dan hukum kekekalan momentum dalam kehidupan sehari-hari Itu tujuan pembelajaran uh, kali ini momentum Apa itu momentum saya akan menjelaskan momentum eh, dari hukum satu Newton yang telah kalian pelajari di materi sebelumnya atau gerak dasar benda jika benda tidak ada yang mengganggu jadi benda tersebut tidak ditarik atau didorong atau menurut Newton sigma F itu sama dengan 0 maka ada dua kemungkinan keadaan benda yang pertama benda tersebut diam kemungkinan yang kedua benda tersebut bergerak dengan kecepatan konstan nah benda bergerak dengan kecepatan konstan itu bisa dikatakan momentum jadi momentum itu mendeskripsikan benda yang bergerak Momentum itu juga bisa dikatakan inersia dalam bergerak. Inersia, kemarin kita sudah menyinggung di materi sebelumnya mengenai inersia. Ada yang masih ingat apa itu inersia? Inersia itu kelembaman atau kemalasan. Jadi inersia benda itu berarti kemalasan benda. Tidak hanya manusia, benda juga punya sifat malas, yaitu malas berubah. Jika benda dalam keadaan diam, maka benda tersebut cenderung mempertahankan keadaan diamnya. Dia malas berubah, bergerak. Begitu juga jika benda tersebut, jika awalnya bergerak, maka dia akan bergerak terus cenderung bergerak terus menolak untuk e, diam jika benda diam itu membutuhkan gaya ekstra agar dia dapat bergerak begitu juga dengan jika dalam apa e, bergerak benda tersebut bergerak Atau momentumnya besar Berarti tingkat kesulitannya juga besar Agar dia berhenti bergerak atau diam Nah Besarnya momentum Menunjukkan tingkat kesulitan benda untuk bergerak Apa yang pengaruhi faktor apa saja mempengaruhi yang mentum yang pertama adalah masa, setiap benda mesti punya masa nah, baik yang dia maupun yang bergerak Nah, bagaimana hubungan masa dengan momentum? kalian perhatikan ilustrasi berikut di sebelah uh, ruas kiri itu uh, ada truk besar, mewakili masa yang besar. Terus kemudian ada orang yang mencoba menahan lajunya truk di ruas di ruas kanan. Itu ada orang bersepeda, mewakili masa yang kecil kemudian ada juga orang yang mencoba uh, menghentikan lajunya sepeda tersebut jika anda membayangkan orang tersebut itu kalian tentu kalian sudah bisa berdeksi mana yang paling susah untuk dihentikan gerak lajunya apakah truk atau orang naik sepeda Nah, Anda bisa lihat di ilustrasi tersebut Masa yang besar Atau semakin besar masa, semakin sulit untuk dihentikan Atau jika dengan bahasa yang lain Bahwa momentum itu berbanding lurus dengan masanya Semakin besar masanya, maka semakin sulit dihentikan Semakin berarti semakin besar momentumnya. Faktor yang kedua, benda bergerak mesti punya kecepatan. Nah, bagaimana hubungan kecepatan dengan momentum? Kalian perhatikan ilustrasi berikut. Ini di sebelah apa? Di sebelah kiri. Ada bola dan orang yang mencoba menahan laju bola. Di sebelah kiri nanti bolanya itu mewakili kecepatan yang tinggi. Sedangkan di ruas kanan mewakili bola dan kecepatan yang rendah. Kedua-duanya ada orang yang mencoba menghentikan. Jika orang tersebut kalian, tentu kalian bisa memprediksi mana yang mudah dihentikan, mana yang sulit dihentikan. Ini yang bola rendah. Di ilustrasinya ini apa? bisa dihentikan dengan mudah, sedangkan dengan bola yang cepat tinggi itu sulit apa dihentikan? Nah, jadi semakin tinggi kecepatan maka semakin sulit dihentikan. Sehingga kalau itu dalam bahasa matematis momentum itu sebanding dengan kecepatannya. Semakin tinggi kecepatannya maka semakin sulit dihentikan dan semakin besar momentumnya. Persamaan momentum. Dari kedua faktor tersebut bisa ditulis secara matematis p sebanding dengan massa p uh, momentum itu sebanding dengan massa dan kecepatan kalau ditulis dalam bentuk matematisnya bahwa p sama dengan massa dikali kecepatan p di sini apa momentum ada apa capingnya menandakan bahwa itu besaran vektor? Terus kemudian m itu masa satuannya kilogram. Terus kemudian v itu juga ada capingnya menandakan bahwa dia adalah besaran vektor. Jadi selain uh, besarnya juga arahnya diperhatikan. Satuannya meter per sekon, nah yang p, momentum satuannya kilogram meter per sekon. nah sekarang impuls impuls juga apa? saya jelaskan dengan hukum 2 newton kalau tadi momentum itu apa bendanya sistemnya sendirian sekarang bagaimana kalau benda tersebut diganggu oleh sebuah satu atau dua atau lebih gaya itu ada dua gaya. Nah, maka menurut hukum 2 Newton benda tersebut akan mengalami percepatan yang besar percepatannya itu sebanding dengan gayanya. Nah, jika ini misalkan benda terus kemudian ini gayanya diganggu atau di Gaya yang bekerja pada benda dalam selang waktu tertentu itu yang dinamakan dengan impuls. Biasanya selang waktu selama waktunya ini berarti ketika benda itu bersentuhan dengan gayanya, misalkan bola dipukul oleh tongkat maka selang waktunya itu ketika tongkat itu bersentuhan dengan bola sehingga uh, selama waktunya ini relatif singkat sehingga dinekatakan impuls kalau ditulis dalam bentuk matematis maka I sama dengan F dikali A jadi gaya yang bekerja sepanjang selang waktu atau gaya yang bekerja uh, dalam selang waktu tertentu Di mana F itu gaya yang bekerja pada benda satuannya N sedangkan delta T itu lama gaya bekerja pada benda ketika benda tersebut bersentuhan Satuannya sekon, terus kemudian i itu impuls, satuannya newton sekon atau kilogram meter per sekon. Kalau newton itu newton itu sama dengan kilogram. meter per sekon kuadrat terus kemudian dikalikan dengan sekon lagi sehingga di disini juga dikalikan sekon nah, sehingga yang ini pangkatnya sehingga Newton sekon itu sama dengan kilogram meter per sekun. di atas F ada caping yang menandakan bahwa F gaya itu adalah besaran vektor begitu juga begitu dengan impulsnya juga termasuk besaran vektor Contoh impuls di sekitar kita ini, orang memukul tembok bisa dikatakan tembok mendapatkan impuls dari orang yang memukul. Contoh yang lain ini ada balo es, yang di gambar ini balo es terbelah karena mendapat impuls dari orang yang memukul. Impuls itu sama dengan f kali t, atau jika ingin tahu gayanya, maka impuls berarti. Artinya, jika ingin peroleh gaya yang besar, salah satu yang diperlukan adalah mempersingkat waktu sentuhannya nah semakin kecil waktu sentuhan dengan uh, benda tersebut misalkan ini balok es dengan tak balok es maka gayanya semakin besar jadi kalau ingin memperoleh gaya besar maka uh, apa itu waktu sentuhan dengan benda tersebut itu diperkecil kebalikannya, kalau ingin gayanya e, besar eh, gayanya kecil, maka waktu sentuhannya diperlama contoh e, kita jatuh di kasur akan terasa tidak begitu sakit daripada jatuh di lantai, karena kalau di, di kasur sentuhan, waktu sentuhannya tubuh kita dengan kasur itu lama sehingga gaya yang yang diberikan kasur ke tubuh itu kecil, sehingga tidak begitu sakit, berbeda dengan lantai ketika apa jatuh nah, itu waktu sentuhannya itu apa, singkat sehingga gaya yang di tubuh itu uh, besar sehingga kalau jatuh di kasur tidak sakit begitu juga dengan apa sarung tinju dibuat empuk agar apa ketika uh, memukul lawannya itu tidak berdampak serius jadi gaya yang yang, yang terkena itu tidak begitu besar. Itu eh, mengenai impuls. Oke, sekarang hubungan momentum dan impuls. Eh, bagaimana hubungan momentum dan impuls? Seperti yang saya sampaikan tadi, eh, ini akan apa itu ada hubungannya dengan materi sebelumnya yaitu hukum apa hukum 2 newton atau tentang gerak dan gaya misalkan ada benda terus kemudian eh, didorong oleh gaya maka benda tersebut akan meng, apa, akan mengalami percepatan dimana percepatannya itu sebanding dengan gayanya seperti ini oke okay. jadi F gaya itu sebanding dengan percepatannya di bab yang lalu juga kita tahu bahwa percepatan itu perubahan kecepatan setiap selang waktu kalau saya masukkan F sama dengan masa dikali perubahan kecepatan dibagi selang waktu selang waktunya saya pindah ruas sehingga menghasilkan apa e, gaya dikali selang waktu sama dengan masa dikali perubahan perubahan kecepatan jika masanya saya masukkan dalam kurung sehingga akan menghasilkan gaya dikali selang waktu sama dengan masa dikali kecepatan setelah tumbukan dikurangi masa dikali kecepatan sebelum tumbukan nah, tadi sudah disampaikan bahwa eh, gaya kali selang waktu itu adalah impuls Sedangkan masa dikali kecepatan itu momentum. Nah, jadi, eh, impuls itu sama dengan momentum setelah tumbukan dikurangi momentum sebelum tumbukan. Atau bisa dikatakan impuls itu sama dengan perubahan dari momentum. Nah, ini eh, apa itu keterangannya? F itu gaya yang bekerja pada benda satu hanya newton itu impuls satu hanya newton sekon atau kilogram dikali uh, meter per sekon sedangkan p 0 itu momentum benda sebelum tumbukan jadi sebelum bersentuhan benda sebelum bersentuhan dengan gayanya Terus kemudian satu hanya, satu hanya kilogram kali meter persegi. Terus kemudian P1 itu hmm, momentum benda setelah tumbukan, satuannya kilogram kali meter per delta Tetapi itu perubahan momentum benda, satuannya kilogram kali meter persegi. M itu masa benda, satunya kilogram. V0 itu kecepatan benda sebelum tumbukan. Diingat bahwa ini apa besaran vektor, ada arahnya, arahnya diperhatikan, jadi V0 saya ulangi kecepatan benda sebelum tumbukan satuannya meter per second, dan v1 kecepatan benda setelah tumbukan satu hanya meter per second. Contoh permasalahan. Tentukan momentum dari data yang diberikan di bawah. Sebuah mobil bermasa 1000 kg bergerak menuju utara dengan kecepatan 30 meter per sekon Yang B, seorang anak bermasa 40 kg berlari menuju ke selatan dengan kecepatan 5 meter per sekon yang C, seorang yang bermasa 50 kg mengendarai motor yang bermasa 100 kg dengan kecepatan uh, 20 meter per Untuk mengerjakan, membiasakan uh, mengidentifikasi variable-variablenya. Atau sehingga, kalau dalam fisika mungkin diketahui. Gitu ya. Yang pertama yang A, Diidentifikasi dulu variabelnya apa saja, biasanya yang ada angkanya biasanya, tapi tidak selalu. Nah, ini ada 1000 kg, 1000 kg, terus kemudian yang kedua kecepatannya 30 meter usia yang B masanya 40, dan kecepatannya min 5 karena apa yang ini ke utara berarti kebalikannya, kalau kebalikannya berarti. Tandanya negatif. Terus kemudian yang C. Itu masanya 50 kg. Ada dua masa. Yang kedua itu 100 kg. Terus kemudian kecepatannya 20 m/s. Yang ditanyakan. A itu momentumnya. B itu juga sama momentumnya. C juga sama momentumnya. Nah, jawab. Uh, persamaan momentum masa dikali kecepatannya yang A berarti 1000 dikali 30 meter per sekon uh, sehingga momentumnya sebesar 30.000 kilogram meter per sekon yang B uh, sama momentum sama dengan masa dikali kecepatan sama dengan 40 puluh. Dikali min 5 sama dengan 20 kg meter per sekon. Nah, min itu hanya menandakan arahnya saja. Kalau besar momentumnya berarti 200 kg meter per sekon. Yang C momentum sama dengan massa berarti massa keseluruhan uh, dikali kecepatannya. Jadi masanya ditambahkan. 50 ditambah 100 kg dikali 20 meter per sekon. Jadi 150 dikali 20 sama dengan 3000 kg meter per sekon. Contoh yang kedua sebuah benda masanya 1 kg dalam keadaan diam, kemudian dipukul dengan gaya F sehingga benda bergerak dengan kecepatan 8 meter per sekon jika pemukul menyentuh bola selama 0,02 sekon tentukan perubahan perubahan momentum benda ini maksudnya Terus kemudian yang kedua, besar gaya F yang bekerja pada benda. Penyelesaian. Diidentifikasi dulu apa variabel-variabelnya. Yang pertama adalah e, masanya, 1 kg. Terus kemudian kecepatan ini keadaan diam, berarti kecepatan awalnya 0. Terus kemudian setelah tumbuhkan setelah dipukul, kecepatannya menjadi 8, sehingga v1-nya 8 m/s. Terus kemudian lama sentuhan pemukul dengan bola 0,02, sehingga delta nya 0,02 sekon. Yang ditanyakan ada dua: perubahan momentum benda, terus kemudian gaya yang bekerja pada benda. Jawab: uh, Persamaan perubahan momentum sama dengan m dikali perubahan kecepatannya. Karena massanya satu kg kecepatan awalnya 8 kemudian kecepatan setelah tumbukan 8 dikurangi kecepatan awal sebelum tumbukan, yaitu nol. Sehingga satu dikali dalam kurung 8 dikurangi 0. Sama dengan 8 kilogram meter per sekon. Yang B. Impuls itu sama dengan perubahan momentum. Impuls sendiri itu gaya dikali perubahan oh, selang waktu. Tadi perubahan momentum 8 kg meter per sekon tinggal masukkan Lalu Kemudian nyatakan gayanya perubahan eh Waktu selang waktunya 0,02 sekon Sehingga tadi F dikali selang waktu Sama dengan 8 kg meter per sekon F dikali 0,02 sekon sama dengan 8 kg meter per sekund. E, 0,02 nya pida ruas. Sehingga F sama dengan 8 kg meter per sekund dibagi 0,02. Hasilnya e, 400 kg meter per sekund kuadrat. Nah, kg meter per kuadrat itu sama dengan satuan newton. Demikian pengenalan mengenai impus dan momentum, mengenai hukum akan momentum akan dilanjutkan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.